dari kumparan bisnis bahwa setelah dijen Pajak kini pejabat bea cukai juga disorot akibat pamer harta. Nah, dampak kasus penganiayaan dilakukan Mario Dendi Satrio, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo semakin meluas. Setelah kekayaan Rafael disorot Kini kekayaan pejabat lainnya juga jadi perhatian warganet. Salah satu pejabat yang diduga pamer harta kekayaan adalah Kepala bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Oh, male. Sebuah akun Twitter memposting tangkapan layar akun Instagram @eko_darmanto_bc. Eko Darmanto Akun itu diduga milik Eko Darmanto. Tang, tampak dalam tangkap layar seorang pria berfoto bersama sejumlah barang mewah seperti mobil, moge hingga pesawat terbang Awak media mencoba menemui Eko di kantornya di Jalan Jogja, Solo, Kabupaten Sleman untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi ini Namun menurut salah seorang petugas Eko sedang berada di Jakarta dalam rangka tugas kalau Pak Eko-nya sendiri memang sedang di Jakarta dari kemarin, ia ada tugas memang dari kemarin sedang di Jakarta. Kata salah seorang petugas saat ditemui kumparan selasa 28 Februari 2023. Petugas tersebut juga menjelaskan saat ini Humas belum bisa memberikan pernyataan atas informasi yang viral di media sosial. Hal ini karena humas sedang sibuk menyiapkan event untuk pengguna jasa yang digelar besok. Sementara itu dirjen bea cukai kementerian keuangan Askolani enggan memberikan tanggapan mengenai anak buahnya yang sering pamer harta tersebut. Kumparan juga telah meminta tanggapan Asko mengenai ramainya tagar Hedon di media sosial Twitter. Aksi pamer harta pejabat ini sebelumnya jadi serotan sejumlah pihak, Sosiolog UGM. Ini seperti fenomena gunung es yang kelihatan baru puncaknya saja. Sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa lebar. kata Andreas Budi dalam keterangan tertulisnya Senin 27 Februari 2023. Andreas, gaya hidup yang menunjolkan aspek materialisme makin jelas di era saat ini. Menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elit berbeda kebany dengan kebanyakan orang. Tak sedikit pula lantas terperangkap dalam liberalisme ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elit. Tentu ini berdampak berat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan Ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara Akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu Apalagi itu pejabat publik seharusnya lebih bersahaja Ujarnya Nah ini kan semakin merempik kemana-mana kawan Nah ini ada fotonya Saya perlihatkan fotonya ya Ini ada fotonya Wah lebar ya ini. Nah ini ini saya ambil dari media sosial ya. Ah, itu kawan. Nah, ini, ini, oh kawan. Ngeri, ngeri, ngeri. Ya kan? Nah, inilah yang terjadi kawan. Ya, inilah yang terjadi heboh. Ya, viral lagi. Ini baru satu ketahuan, satu, dua. Bisa jadi banyak yang lain Nah inilah yang disebut terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam bidang sosial Ada yang kaya mendadak pejabat kalau pengusaha mungkin Wajarlah kalau pengusaha itu punya kekayaan Tapi kalau dia pejabat negara Itu masih tanda tanya dari mana hartanya Ya semoga saja bukan hasil korupsi Bukan hasil suap, semoga saja bukan dari hasil suap ya, atau yang aneh-aneh. Kalau mungkin keluarganya berbisnis, pengusaha nggak masalah. Tapi kalau ini hasil suap, hasil korupsi, tentunya ini berbahaya. Karena di satu sisi, ya kan, secara umum rakyat Indonesia, secara ekonomi masih banyak yang rendah, sehingga ini perlu mendapat perhatian khusus. Ya, seharusnya ini pemimpin kita ini harus kuat. Terkait korupsi, apa korupsi-korupsi suap dan sebagainya? Ya, tetapi masalah yang pamer harta ini, biaya cukai yang di Jakarta, Pak Eko, kita belum tahu itu hasil barangnya dari mana, apakah hasil dari korupsi, hasil suap, atau hasil bisnis keluarganya. Kita belum tahu, kawan. Ya, tetapi ini viral. Nah, kita tunggu saja monitor, apakah ada klarifikasi dari... Oh, apa pejabat bea cukai yang ada di Jogja seperti apa oh, klarifikasinya atau penyampaiannya kepada publik ya jadi di sini saya hanya mengimba kepada kebetulan yang menjadi pejabat ya kalau memiliki harta yang berlebih ya mungkin dari hasil bisnis dari hasil usaha tidak perlu lah memamerkan di media sosial ya karena akan Tanda tanya besar oleh warganet. Apalagi situasi ekonomi kita sekarang ini. Ya sekali lagi, mudah-mudahan harta itu bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil suap. Nah itu harapan saya. Tetapi ini akan, saya yakin, ini warganet terus mencari ini. Pejabat-pejabat yang sekiranya kaya ini akan dicari terus. Akan bermunculan ini. Di, di, di media sosial. Ya kan, akan bermunculan. Ini ramai ya memang tidak perlu eh, apa tidak bisa kita kiri ada beberapa koruptor-koruptor yang sekarang sudah tertangkap ya banyak ya banyak sekarang yang sudah tertangkap yang korupsi-korupsi uh, yang sudah menjalani hukuman itu karena mengambil hak orang atau suap ya semoga saja pejabat biaya cukai ini tidak masuk dalam golongan korupsi atau suap ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi, eh, tidak bermasalah dengan hukum. Maka, ke depan, kawan kita, ke depan ya membutuhkan pemimpin yang hebat, yang kuat. Ya, salah satunya adalah Pak Prabowo Subianto. Berikan kan videonya, kawan.